Hmm. cara agar mengikat itu. agar itu seperti ini ya everybody ya, muka, aku seperti ini ya teman saya enggak ada di samping ini <gih> dia sangat cepat. cepat ini cara ikatnya ini model kayak apa sih hmm, yang <SILENCIO> Hai guys, hari ini kita kita gara-gara guys, yang kita gara-gara ya. Tampaknya berkana-kana biar-kana biar-kana biar-kana biar biar hujan.